terus hukumnya atul pulsa biye. Oh cak keren Gus. Jadi atul pulsa yang santri dan kepentingannya benar boleh beli di sini. Enggo atul beras ya, Dod. <s 95 mari> yang makannya untuk taat silahkan beli di sini. Yang ndak jangan. Ya misalnya nepungan ngono wong godoli tetap ageh kan. Ayo sing halal be aja, Chan. Kayak contoh tukang parkir. Lah engko misalnya wong selingkuh, oh ayam mergo mbio sing Joko, Berarti kemelek memberi kontribusi ayame. Nggih mboten. Kene kabeh. Lah yo mulane ini kan cerita wong falatu zakku anfusakum huwa alamu bimalita. Kok mulane wajib zakat karena kita itu ndak pernah mungkin kita ndak pernah maksiat langsung, tapi efek dari perilaku kita, sistem kita. Kuwi ndek santri supir, supir bis. Niku kurian sering ditulisi semoga sampai ke tempat tujuan tak konyop loh, ojo tuh tulisan lisannya. Iku nak sing separuh besi wape maling untuk wape nih gue nih prostitusi. Opo pokoknya gitu nggak semoga kabul kaca tuh ala repot. Serang sangu noh. Gue napa anjani kurnian dugaan dong ini semoga yang baik kesampean. Ayo, <tuh> ada sok suci semoga kabel apa? berarti sing maling ya kabel kajati yang memenuhi tempat maksiat? kabel kajati oleh itu pengiran, itu zulumat itu ada makanya si Abdul Qadir al-Jilani yang mengundangi sultanul Aulia, kalau berkali-kali fatwa ini majlis ilmi si Abdul Qadir yang alimnya begitu terkenal ketua mawon bingung ngadepi fenomena itu sampai beliau punya fatwa masyur itu kalau apal takbirnya, kalau nganti saat ini tidak apal fal halal halalu hukman lah halalu aynin mengguna aynu raso halal 100% sampai beliau berani bertahu aynu raso halal 100% fal halal halalu hukman lah halalu aynin kalau masih ingat betul takbirnya beliau di kitab al-hunyah di tolibi toriqilhaq itu satu-satunya kitab beliau paling populer saya punya banyak kitab beliau tapi paling dipakai ulama seluruh dunia al-hunyah di tolibi toriqilhaq Hal halal halal halalu halal ainin. yang namanya halal itu hanya hukumnya indawah tapi ainnya ndak akan halal. Lah kok halal bi? misalnya kita di supir. Supir iso wong dagang kan Bayar normal, ape adol pecel ning harga normal. Engko wong sing apa riba, ape ngantor neng lembaga riba duso. Sing ngantor neng gon prostitusi dosa. Sing ngantor neng mangkal copetane dosa. Tapi karena kita nyupir pokoknya anggere ono sing bayar yo. Ya berangkat lah itu salah halal, halal hal hukum ben kita nerima uang itu halal karena secara hukum Tapi kalau ain dong copet misalnya bayar kuingan ke uang hasil, copet. Tukup pulsa dari uang hasil, copet. Nah, Saya ngatur pulsa santri juga salam tampil baik ya ini ayo yo. Ndak ada usahamu nafek ini kalau ainnya udah bisa tetep. Bisa ayo Sakit banget, ndak bisa. Kalau ainnya pasti bulat men. Warung Wong soleh, marung, mangan, minggu kekuatan sholat tidak wong dolim? ayo santri tukupulsa, saya silaturohim, pengumuman ngaji tidak wong tukang selingkuh terus hukumnya adul pulsa bie. oh cekriin, Gus, tidak pulsa yang santri dan kepentingannya benar, boleh beli di sini kalau <laughs> <susuk> adul beras, ya bodoh yang makanya untuk toat, silahkan beli di sini yang ndak jangan Ya nah, misalnya ono pungan ngono wong bodoh iki tetep akeh kan. Ayo halal biye disan. contoh tukang parkir. Lah engko nek misale selingkuh, oh ayam mergo mbion sing Joko. Berarti ke memberi kontribusi ayam. Nggih mboten. Tenek kabeh. Makane fal halal halalu hukmin la halalu. ini dari Sabtu Qudsir Jalani. Halal iku hukum, ora iso halal ku aini. Mana bung alim bung alim roto-roto na dik duit lomo mo ya dosa yo tu so supaya no pengeran na kuwa pengeran na kuwa man kuwa iku lo nu di duit di so tenan urai so halal hukum ayo misalnya ke bakul kayu ta bakul bangunan na no tu ku bata kuwa hitam lo no po <hesitation> <laughs> rapa ayo <aja kok>? wong <laughs> soleh soleh wutu kuwa mangandi matira kenti kenti engkau misalnya tasbe pener behane tasbe Cina sigave cino si gawe non muslim. Ngok ngok muslim bok tu koh ni kolaan jati suke, ngok suke wong monon muslim tinggu ke kafiran, haram menah kan? Ayo, tontok noh halal, melane jari mang wuzali neng donyo sing halal murni mu si toh, banyu kolang ngejeb doh, buk tampani cang kemem, gendeng, gendeng kendeng nus masalah, ngolah sampai sohabat itu kena tiru sohabat itu yang udan di udara itu melayu dua dos sampai ngomong mereka itu jadi ahalul halal almaun nazil minas sama halal halaliku halal itu banyak yang langsung turun kok langit itu ada transaksi, rano apa pun jadi ini badan itu yang berada di udara itu ada salam lihat, salam saya kira-kira, misalnya disalami temblek santri santri ini soleh, bagus pulsa tapi sing itu pulsa dari sekian kepenti kepentingan. Ayo santri soleh lebes di gue kendaraan, wis tar di gue khusus wisata waris songol tetep Tetap uang maksiat te. Kalau bensin, BBM, gini-gini, Exxon -gini, mobil kuasi Amerika, Amerika seneng nyerang Afghanistan. Gane ngapain? Ah halal-halalu, alma anazil an minasam. Kau juga gadah cerita nih kisah nyata. Ada seorang kiai itu kiai besar dia, kiai besar tukang bidat tuh. Niku sampai nandur gedang, ditandur piambak, tengguri rumah itu gedang-gedang pisang Niku tiap teman anak-anaknya, niku gedang situ diiris. misalnya anak lima, diiris lima, itu gedang-gedang pisang situ. yang ada, kalau mau ngaku mau balik, si nyalamkan temblik aku, ya macam-macam mau menawarkan yang haram, iki adalah kafarroi iki itu satu-satu newet sing tak tandur, nganggu duit halal, neng tanahku sing halal anaknya akrab itu loh, tanya jadi apa tanahku halal, di sini iku itu Kuloni ngerasa no, kuloni itu kiai induk, dulur kuloni itu ku pitu, seng tok warisan bodoh e bapak ini ku kulo, paling rawan subhan malah sing kiai induk, perkara nih, seng ora pati induk, ora pati induk akeh, seng induk mesti dike uma induk macam-macam, jadi tetep, lo nggak gitu, misalnya duit bapak ambam, am, mungkin tu e kosong geger ke kerbe Pak e badi nih, mungkin kau kuebes nyaman kau bapak, tapi bapak am geger kerbe padi bali saya gigi dikiai itu dilupakan sawangan itu salah Padahal bapak kok hasil. Saya lihat bapakmu rambam. Ya tuh tuh itu habil bukopil. Itu masalah. <laughs> Tetap masalah. Jadi sopo. Benar lainnya wong ya. Mana bener halal tenan di semua undang no po. Banyudan. Bapaknya nakutokin klambi mu haram tambah dosa berkara udara, itu betul beragam tapi intinya, zulumat kebenaran yang membawa zulumat yang ini kevasikan itu silsilahnya panjang karena sing darah ini benar, dawe sahabatul sing yang darah ini benar, yang dihalal oleh Allah yang ini salah, sing dihalal oleh Allah Ora kok ada yang ada, yang ada yang ada yang ada ada yang ada itu, itu dawe sahabatul saya sebagai orang ahli fakir itu akan memberi analogi, memberi contoh kalau contoh di Feki yang masir ngeten, uyah gua najis nopo beten, najis. Tle tong nak coro madap sapi nopo? najis. Ya kalau kalau Allah bilang najis misalnya ya kita bilang najis, misalnya uyah najis. Tapi lemah itu suci. Ya sudah kita bilang lemah itu suci. Padahal lemahnya gua nih uyah, uang sapi teng lemah, kabe nih lemah. Mana pengiranku gues pinter, darah nih uyah gua najis, tle tong gua misalnya coro sapi Mak agar telodong dari kangkung, dhati subur, lemu, ya terus dipangan Wong, ya terus dari suci kan? Orang nak cara A ini, oh ini materinya sudah mengandung urat urate, sistemnya harus mengandung telodong. le <laughs> oleh mumba, ngamutan najis semua organnya sudah <laughs> masuk. Lagu, lagi ombo ngenten ini suci, A ini saudara, so bukan sah. Mulai Imam Syaidin Ali, gue pinter nanggenti kan. Sing daran ini suci, gue sing ini suci ya, sing abah daran ini suci. Awakku suci saiki suci kabeh, ono wong waswas muni ngene, sak iku awakku suci suci kabeh, bar tak gebdur. Lah ya umpama sing darani suci gak nggowo najis, lah kowe ngalor ngidul gowo taek ning weteng. Mulane sing penting kowe nek junub ya sadus wae kena najis sadus wae, anggres kecelok adus ya suci jare Sayyidina Ali. Ora samak maksa suci kabeh. Mergo nek mau suci kabeh, dheli kabeh wetengem macam-macam memiku. Kowe iku wis kadung gowo najis gedah najis. Taek sing ning wetengem najis. Lah cuma Wong na eksperatur seorang Allah suci kita yes, gitu, dari ini suci tapi Aini isso suciis. Betul, sakit kan? Wong wis kadung gowo, no, Nopo. No. Nah, misalnya ada orang, misalnya Ruhin, macak, Sandri, mau Mecit, jam sebelas malam. Dalam waktu ini, uji nungguin Donan, Donan yang imbang. Nak duduk jam sebelas sih, penyopet jam nih. <laughs> tapi nak duduk, Mecit ya, B. tiga Dikaf. itu mahalul istihad, Kalau gitu, mahalul apa? istihad lah beragama itu begitu ilayomi lagi makanya mbok kia paling soleh sa dunia kurai soleh lepas kau dosa karena halalnya dia itu hanya halal hukum tidak halal aini ngelane pentingnya ngaji fal halal halal hukmen la halal ainin halal halal hukum halal aini